maka kalau ada maaf pemerintah maaf pak menteri, maaf pak wali Kota, maaf pak bupati kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah itu kiai yang bagus kiai yang peduli dengan negaranya tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman kiai tegor kiai yang negor ini kiai yang baik yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap. Jangan dipenjara. Kalau ada kiai berbeda, undang ke kantor kabupaten. Sukron Makmun berbeda dengan Bupati Lumadang. Bukan musuh saya ini. Saya cinta sama Bupati. Supaya Bupatinya tidak tergelincir. Undang saya ke kabupaten ini namanya demokrasi ngopi bersama dengan bupati. Betapa tidak kalau perlu dengan mie goreng betul atau tidak mari bicara apa maunya Pak Sukron. Oh begini Pak Bupati Lumadang begini Pak Bupati Pasuruan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi begini kan enak toh. Jangan dimusuhi lalu dianggap lawan ulama ini yang mendirikan republik ini kalau tidak ada ulama tidak ada NKRI saya tegas Persilakan yang mau nonton. tidak ada ulama tidak ada NKRI saya berikan fakta karena yang sekarang jadi pemimpin ini orang yang tidak baca sejarah barangkali ya Al-Mukarram, Qiyas, Takub itu yang akrob dengan saya dulu kakeknya <gifat> bisri Mustafa yang akrob dengan saya kemana-mana lalu dengan keolil bisrinya sekarang cucunya lalu ini perlu baca sejarah ketika Indonesia mau proklamasi Bung Karno bikin 60 panitia gagal akhirnya bikin 9 panitia terdiri pada Bung Karno Bung Hatta meramis dari Katolik Abi Qusno, Wahid Hasim dan termasuk beberapa ulama-ulama lainnya mendapatkan rumusan apa rumusnya? negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya bagi luar Islam tidak usah menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini yang disebut piagam Jakarta dengan mendapatkan satu format yang jelas negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka Bung Karno diminta untuk segera proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Akan dilaksanakan dengan cara saksama dan Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Masa kiai sudah apa? Kiai sudah berproklamasi begini Gue masih dicurigai Radikal, radikal Apa-apaan itu? Tidak ada itu kiai radikal tidak ada kalau kayak amar marunai mungkar kayak bah ada. Betul kan? Kita ini cuman menawarkan konsep. Kita ingin melaksanakan peradaban Islam yang berdasarkan Quran dan hadis. Ini yang kita inginkan. Karena banyak peradaban yang berdasarkan hawa nafsu. Seperti nightclub, dansa, joget, telanjang. Itu peradaban, tapi dasarnya nafsu kami ingin bentuk suatu peradaban, suatu bangsa berperadaban yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi ini kami mau tonjolkan وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْخُذَوَ دِيْنِرْحَقِّ لِيُوْتِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ dialah Allah yang mengutus hentusannya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk apa itu? لِيُوْتِهِرَهُ untuk diperlihatkan kepada bangsa Indonesia ini syariat Islam anda mau pakai persilakan anda tidak mau pakai persilakan inilah syariat islam Kiai harus berani menampakkan ini syariat islam bagaimana syariat dalam dalam berkeluarga bagaimana syariat islam dalam bermasyarakat bagaimana syariat islam dalam ekonomi bagaimana syariat islam dalam politik semua islam ada dengan dikira tidak ada yang sekarang pada KIAI, pada takut bicara politik KIAI yang melarang politik itu dulu Belanda karena Belanda ingin menjajah Indonesia KIAI dilarang baca politik tidak boleh bicara politik di masjid, di Manusaklim dan lain-lainnya itu yang melarang bicara politik Belanda kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik itu berarti sisa-sisa Belanda. Jelaskan. Jelaskan. Itu sisa-sisa Belanda itu. Persilakan. Kalau kiai sayang negara. Kalau kiai cinta sama NKRI. Saatnya kiai bicara politik. Politik Al-Quran. Politik sunnah Rasulullah bukan politik kebohongan bukan pencitraan tapi kejujuran politik yang diminta itu betul apa tidak? persilangkai bicara politik politik Al-Quran bicara politik politik sunnah Rasulullah yang kayak tadi itu Pak Bupati dan Pak Menteri itu semuanya dalam Islam ada jangan mempersulit urusan rakyat hadis Manwaliamin amri umatih barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku dia mempersulit urusan umatku maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang maksa. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri jangan mempersulit urusan rakyat. Kalau bisa dipermudah, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Eh, bless. Nah, ini, betul? Betul, kayaknya, Pak. Kalau bisa dipersulit, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Man waliya min Amri umat Fasakwal Fasku kali, Maniesta illa ru'yatan, Yamu tu, Yauma Yamu ini hadis politik ayo bicara dengan orang-orang politik saya undang ke rumah ayo bicara politik dengan seorang namun ini hadis politik barang siapa yang Allah jadikan pemimpin kemudian dia mati ketika mati bahak, sedang menipu rakyatnya pemimpin sebenarnya. itu haram masa surga haram masa surga doakan, pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye mudah-mudahan dipandangkan umur <tuk> betul atau tidak? hei, pemimpin-pemimpin yang kau belum melaksanakan janji-janjinya ketika kampanye tolong ya Allah jangan dimatikan dulu <tuk> kalau nanti dia sudah memenuhi janjinya mau mati, matilah kau kurang apa saya ini? 83 tahun. nggak pantas saya bicara begini nih. Bukan waktunya sudah. Giliran Kiai ini. Dulu ayah beliau yang akrab dengan saya. Namanya Kiai Salim kan? Itu paling akrab dengan saya di pesantren yang tiap tahun saya ke situ. Sekarang putranya giliran sampean sekarang itu. Nah, ya, saya sudah tidak pantas, sudah. tapi karena saya, saya katakan, hai hey bangsa Indonesia, jangan kau bangunkan macan tidur. Saya sudah tidur, tapi kalau Islam kau ganggu, jangan coba-coba. Yang umurnya syukur, anakmu 82 tahun, Islam diganggu, komputer berputar 28 tahun. Betul, betul. Dan kalau saudara ingin tahu, pemerintah-pemerintah terus terang aja. sukron makmun, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, sampai bupati, sampai presiden, semua yang ada ini tidak ikut berjasa dalam NKRI. Itu yang berjasa dalam NKRI, itu siapa yang di kuburan itu? Kita cuma pandai makan jasa. Bapak haji saya pandai makan jasa, jangan hanya pandai makan jasa tapi kau harus pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa, tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan kau berjoget di atas kuburan orang lain. Betul atau tidak? Mari kita berjasa. Sudah pemilihan umum, biayanya mahal, 100 triliun lebih, dipilih oleh rakyat digaji oleh rakyat... gajinya 60 juta ke atas... kok yotego... sudah gajinya gede... kok yotego... masih nyolong duit rakyat... itu kemana perasaannya... sudah tidak ikut berjasa... yang berjasa pahlawan itu... maka kalau pemerintah ingin tahu... kontribusi umat Islam terhadap NKRI... Saya katakan pemerintah kalau pemerintah ingin tahu tentang bantuan umat Islam terhadap NKRI tolong pemerintah adakan sensus kuburan. betul kan? Sensus kuburan. Tiap kabupaten ada teman pahlawan kan? Pasuruan ada, Probolinggo ada, Situarjo ada, Mojokerto ada taman pahlawan. Tolong pemerintah masuk taman pahlawan itu sensus siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Jerit saya ini, supaya paham semuanya itu. Sakit saya ini, maka walaupun sakit-sakit, nggak -sakit, bisa jalan, masih saya paksa. Soalnya kayak ke Idris ketemu saya di kuburan ke Hamid. Ketika saya tak ya ke kuburan, tolong kiai nanti maulid, kalau bisa datang usakan iya. Nah, ya sudah. Saya sudah mau berhenti juga. Nah, saudara-saudara, kalau di sensus kuburan, 99 persen darahnya umat Islam. Tadi yang saya katakan kalau tidak karena ulama nggak ada NKRI. Jam 10 pagi proklamasi Bung Karno. Jam 3 sore angkatan laut Jepang datang kepada Bung Hatta. Dia bilang kalau tujuh kata ini tidak dicoret, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Pagi proklamasi, jam 3 Pak Seful mau pecah Indonesia ini. Ya saya kenal betul dengan dia sama-sama NU-nya kok, saya sejak dulu NU, NO, tapi NU dulu, tapi rupanya kembali ke NU NO dulu dia, kalau NU dulu sama dengan saya, apa? Iya, <laughs> kalau NU NO yang macam-macam, ya tunggu dulu, betul atau tidak? Kalau NU, NO, ya ini sudah saya, saya tahu dia kembali kok, selalu merayu saya kok. <laughs> Pesantren saya berkali-kali itu menunjukkan tanda rujuk itu, ya. Iya, <guruh> <guruh> <guruh> yeah, soal kalahian Pak full ngerayu itu urusan dialah. Tapi yang yang jelas berhasil, dia kok <guruh> sampai saya bilang, "Tolong, kalau betul Habib Taufik datangkan, datangkan betul dia itu." Iya, <guruh> yeah, yang saya minta teman sambilan, loh, jangan dikira. <guruh> nggak ngomong dia baru ngerayu, baru ngerayu saya. Eh, ya, ya pokoknya urusan ngerayu kasih dia lah nah. <laughs> dan ini saudara jam 3 sore angkatan laut Jepang itu datang menghadap Bung Hatta kalau ini tidak dicabut kami Indonesia Timur tidak ikut berarti waktu ada Republik Indonesia Timur ada Republik Indonesia Barat tanggal 18 Bung Hatta kumpulkan lagi Minus Pak Wahid Hasim karena pulang ke Indonesia diganti dengan seorang ulama dari Sumatera. Perdebatan terjadi. Kata satu tidak bisa. Ini sudah ditandatangani. Kata satu gimana nah, nanti kalau pecah Indonesia ini. Dengan lapang dada wahai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau tidak karena lapang dadanya para tokoh Islam waktu itu. NKRI tidak ada. Tegas saya tangkap-tangkap aja saya umur 82 tahun do. di penjara tinggal WDT aja <SILENCIO> <SILENCIO> Laya. saya sudah nggak ada apa-apa sekarang Pak febul nggak usah curiga dengan segeron makmun walaupun saya nanti aktif DNO, jangan curiga jangan curiga mau jadi menteri sudah ketuaan mau jadi DPS sudah ketuaan tidak ada yang ada di depan saya Kecuali kuburan Di depan saya kuburan Jabatan sudah nggak ada Sudah lewat semuanya itu Kalau saya masih umur 60 tahun Sampan boleh curiga saya Takut disaingi jabatannya Takut berbuat menteri Tidak bakalan sekarang sudah sampai menjadi menteri Jadi menteri aja. Saya sudah lihat kuburan situ tuh. Tidak usah curiga Ini umur sudah umur tambahan Berdebat-berdebat dengan lapang dada toko Islam cabut tiga. tujuh kata itu dicabut itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya cabut coret tapi ulama minta gantinya gantinya apa maha esa lebih mahal lagi secara secara akidah lebih mahal lagi maka berobalah Pancasila tanggal 17 masih berbunyi negara revolusi berdasarkan ketuhanan ya berdasarkan ketuhanan tidak ada Maha Esa bersaing ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya tanggal 18 Agustus berubah Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa titik kalau seandainya ulama waktu tidak mau merubah dan tidak mau mencabut yang tidak ada NKRI itu masa ulama yang dicurahi tidak cinta NKRI ongkihai yang bikin kok Nah, saya kira masih ada pembicara lagi ya. Nah, sudah, ya biasanya saya ini pidato tuh 4 jam. <laughs> ya. <laughs> jam non stop tanpa minum. Tadi itu saya hormati ada ngasih minum itu ya. Sebenarnya saya tanpa minum 4 jam juga nggak apa-apa. Allah sudah bikin tenggorokan saya spesialis. Insya Allah. Nah itulah saya sebenarnya banyak cerita Tolong nanti kayak bahak Kita ingin membentuk satu peradaban Yang berdasarkan Quran dan hadis Peradaban berumah tangga Peradaban dalam bermasyarakat Peradaban di dalam ekonomi Peradaban di dalam politik Intinya kaya Mengapa Islam bicara ini Supaya anggota rumah tangganya berakhlakul karimah Mengapa bicara ekonomi supaya pelaku pelaku ekonomi itu berakhlakul karimah? Mengapa bicara politik supaya pelaku pelaku politik? <laughs> <laughs> <laughs> <yukur> ya betul kan? Ya tidak apa-apa dia desa saya itu terbuka pak Ya supaya pelaku politik siapa pelaku politik wali kota, bupati, gubernur, presiden. Menteri, anggota DPRD sampai DPR pusat dan penjabat tinggi itu semuanya pelaku politik. Kiai wajib bicara politik supaya pelaku pelaku politik mempunyai akhlakul karimah, bukan pelaku politik yang preman, yang bajingan yang akan merusak negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.